Oke, okay, sepertinya ada event baru kayaknya ini, wah ada event rerun si Granny ya nanti ya, dan ntar, nih mau bikin nespot kah? oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan mulana di game aku ya di video kali ini kita akan menggaca lagi di banner si karena ini periode kedua ya kalian tahulah kenapa kok bisa ada garanti bintang 5 lagi di unit test karena ini banner baru lagi setelah tanggal 8 itu ya dan di sini ada lagi banner ton yang dimana itu menghilang lalu timbul lagi karena ya karena eventnya lah dan kita langsung saja dan kita mendapatkan hadiah ya kita mendapatkan hadiah 10 haha gratis ya 10 hitam gratis yang dimana itu kita lakukan di sini oke okay, di sini kita akan melakukan dua gacha di server China dan server in nanti ya semoga saja kita dapat bakpat ya oke okay gua pengen dapat Andriana ini cuy eh salah dong gua pengennya dapat Andriana ini tapi gimana ya semoga saja kita dapat Andriana ya Nah ini gua sering sekali nih dapat kayak gini nih ya notice kayak gini nih keluar terus nah akhirnya kita sudah kembali lagi dan gua pakai tethering di hp mak gua sendiri dan uh, ini kita semoga saja dapat Andriana ya ya gue lah kalau begitu please give me something Andriana karena Andriana itu nama gua ya ade Andri Maulana itulah Andriana ya kalau dapat ya namanya jodoh pasti ketemulah ya <laughs> Oke, okay, semoga saja kita dapat Andriana, kita Ngincar bintang 5 nya, saudara-saudara Sekalian Please Oke, okay. please Who's dead? Men Oh, banyak amat 4 biji cuy Oke, okay, kita lihat Ini, apa ini? Ada 4 biji ya Subhanallah Banyak sekali ya dan sebentar lagi kita akan gacha di server sebelahnya oke okay. Anda Oh ya yeah. Anda akan mendapatkan skin lagi padahal Anda sudah mendapatkan skin ya yeah. waduh waduh memang sekali nih oke okay, waifu dong mantap jiwa oke okay, waifu Oke, okay, siapa lagi ini? Martin Phone. No, siapa lagi ini? Minta 4 Klik. Selanjutnya, next. Please, Adriana, please. Lazy, wow. Mantap sekali, lazy dong. Tidak dapat di banner, eh tidak dapat di server sebelah. Dapatnya di server sini dong. No, siapa lagi ini yang terakhir? Please, Adriana, please. Who? Oh? What? Mana? Ya, no. Please, Adriana, please. What? Provence, no. What? Why? Why, Met? Astaga, tidak ada andriananya what the heck ya ampun tidak ada andriananya dong ini kebanyakan ini hungnya kenapa hungnya nempel ke situ astaga naga ya ampun akh naik akh naik apa coba saya sudah ngesim ngesim itu ya tentang apa? Andreana itu ya ngesim ngesim ti tapi tidak dapat dapat dong. ini gua kepengen ini pak tapi itunya habis dong. oh iya cuy kita belum ditukar. ini <laughs> kita sudah ngesim ngesim ini ya. ya enggak ada cuy. ya sudah kita balik ke server sebelah cuy. ya kita sudah berada di server in ya kita sudah berada di server in kita panjang uh, dulu ini Wah 600 ya lumayan cuy 601 hitan biasa itu dua 200 doang <laughs> Oke okay, semoga saja kita mendapatkan ini bug pipe ya, ya ampun gua heran sekali tuh kok bisa-bisanya ya dapat si Anu itu Provensi itu penyangkut juga si Hung itu juga nyangkut dan btw ini semoga saja kita kalau kita dapat please lah eh uh, lupa gua ini apa ini sisa dan Zima ya oke okay, kita insert uh, Zimanya juga ya please backpipe please please kumohon Victoriano bugbaipo hajubono tamboni Oke, okay, gua please lah, backpipe. Oke, okay, by the way, backpipe ini adalah skillnya, ini yang dimana uh, skill ke ini attack speednya itu bertambah ya, seperti tombak. Ada ya. tombak dan ini tombaknya ini ada uh, seperti kayak peluru-peluru tembakan juga ya yang. Cu -cu. Oke, okay, gitulah pokoknya ya. Dan ini kebanyakan ini orang skillnya pakai skill kedua dan skill ketiganya ini bisa kalian gunakan untuk bayuan dengan bos itu bisa. Tapi gua saranin itu pas mastery 3 lah ya level 7 mastery ketiga barulah kalian bisa ya lebih mudah lah uh, pokoknya. Dan setelah itu, mari saja kita tanpa banyak bacot lagi. Kita sekali dulu, semoga saja ini yang pertama. Ini <laughs> semoga saja yang pertama. Gua pengen dapat W sih, gua pengen nabung untuk W dan ya, ya, ya. tapi gua pengen backflip juga. Aduh, oke, okay, kita langsung saja. Ini tanpa banyak lagi, ya. Bismillah. Semoga saja yang berhasil. Itu mungkin ini karena sinyal kuat ya. Jadi mungkin kita wangi ya. Sedikit wangi itu ya. Ini gua pakai tethering HP. Mak gue ini. Minjam. Ya ampun. Dapat bintang. Lima pula cuy. Ya ampun. Um, no. Weh. Wah. Uh. <laughs> Ternyata peteratnya naik dong. <laughs> Dapat fakta, fakta, fakta. Oke okay, siapa ini? Kita tidak tahu. Please lah backfire. Aiy, please bug pipe. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Wangi sekali nih, bung. Wangi, wangi, wangi. Oke okay, bintang namanya Alhamdulillah. Ple, alhamdulillah. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.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 Uh, setelah event ini, itu nanti ada event Dark Memoir, Dark Knight, Dark Knight Memoir, yang mana itu ada Pentem juga, Love Land, dan Phantom juga, setelah itu, First Anniversary, barulah ada W dan WD juga itu nanti ya. Ya ampun, eh udah ya, bintang 5 nya udah ya kan. Ya ampun dapat lapi lagi dong Tapi tidak apa-apa kita mendapatkan si bug vibe Akhirnya bye bye fikna fikna Ya terima kasih sudah menonton video ini Walaupun kita tidak mendapatkan incaran kita Yaitu di server sebelah Andriana ya ada Andri Molana Gue itu sendiri itu ya uh, Ya ya Ya mau bagaimana lagi dong? Itu Hong kenapa das di situ, Doi. Nyober juga di situ. Ya ampun, lazy apapun juga. Ya ampun lazy. Ada apa kamu, apa gerangan kamu Sampai masuk ke Akun gua sendiri Ya, ya, ya, ya Terima kasih, ya, pokoknya terima kasih lah Kita mendapatkan fakta sehari ini Jangan lupa diberi like dan subscribe Juga channel ini supaya tidak stak Oke, gue yang Molana undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye, bye